Kedua dan rombongan menuju gedung triberata utama dan <SILENCIO> dan, 7, ya, dan, 6, dan di belakangnya merupakan Ibn Yui pada tahun 46 tahun pada pada tahun yang membuat dengan kategori tetap akan jeruk putri dan juga merupakan ahli yang dimiliki oleh Republik Indonesia Republik Indonesia Nah, selanjutnya ada dengan bendera di Saat ini kita akan nantikan Kebijakan kami hormati. Kita nantikan bersama. Dengan menggunakan parasut kelas 270 oh. Dengan sesuatu yang